saya kembali menelusuri bekas jalur ganda menuju Stasiun Porong. Ya, bekas jalur berada di sebelah barat jalur aktif. Stasiun kedangan dulunya memiliki tiga jalur, masih tampak Jembatan Pecah Jalur Satu. Bergerak ke selatan, ada Jembatan Kecil, Rangka saja Sedikit ada jembatan lagi, lokasi tampak terlibat tanah, Bergerak menuju selatan, jalur melewati sebuah sungai, dan menggunakan rangkap baja. Kan jalur masih di sebelah barat, setelah lengkungan ada jembatan kecil. Hal terbuduran dulunya merupakan stasiun Bisa dilihat fondasi tampak panjang Rangka jambatan mirip dengan yang di stasiun gedangan Namun ditambahkan bantalan kayu Kemungkinan dulunya memiliki tiga jalur Jalur melewati sungai lagi Selatan, jalur melewati sebuah sungai. Tidak ada pengaman. Geser sedikit di sini, saya menemukan seperti bekas fondasi jembatan. Namun, di jalur aktif tidak ada jembatan. Mungkin dulunya memakai rangka baja, sementara sampai sini dulu penelusurannya. Sampai jumpa.